Dari 12 bulan Allah berikan keempat istimewa bulan-bulan tersebut Mulai dari Dhul Hijjah Dhul Ka'dah, Muharram Dan bulan yang jauh Kata Nabi SAW Tiga bulan ini berturut-turut Tapi satu bulan Jauh daripada bulan Muharram Maka datangnya bulan Rajab Apa yang dikatakan bulan haram Empat bulan haram ini Bulan yang disucikan oleh Allah Jauh dari kemaksiatan, meminta setiap hamba untuk selalu taat ibadah kepada Allah, tidak saling mencaci, tidak saling memaki, tidak saling membunuh, tidak berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun tidak diizinkan untuk berbuat zalim dari manusia ke binatang tersebut. Kemuliaan bulan Rajab. Barang siapa Nabi saw di dalam hadisnya. Beliau mengatakan barang siapa yang berpuasa walaupun seumur hidup hanya satu kali di bulan Rajab maka Allah selamatkan dari siksa api neraka. Tatkala datang bulan Rajab tapi kita sudah kembali kepada Allah, niat kita telah disambungkan oleh Allah menjadi satu amalan baik di hadapan Allah. Siapa yang bisa jamin umur kita sampai datang hari rebo besok? Ada nih hari kita sehat ngobrol kita bisa dengerin ilmu Ulang Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Dan tobat kita diterima oleh Allah Dan di bulan Rajab tersebut Orang yang berpuasa Satu hari Dua, tiga hari Allah bukakan Pintu surga Seluas-luasnya Tujuh pintu surga. Enam belas hari kita berpuasa Di bulan Rajab Allah tutup tujuh pintu neraka. Nah, tinggal pilih, kita mau yang mana nih? Diobral surga ini lagi, diobral bulan Rajab ini lagi, diobral tergantung dari kitanya mau atau enggak. Kadang, kalau sudah datang bulan Rajab, banyak-banyak yang perempuan Rajab Syakban yang akhwat ini sering bertanya, "Bib, ini kan udah masuk bulan Rajab." Ini kan sudah masuk puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi Ini kan sudah menjalankan ibadah syaban Salat salat salat Daripada sunnah-sunnah puasa syaban Kalau kita ganti bulan Ramadan di kodok Boleh nggak di bulan rajab sama syaban Nah yang kemarin 9 bulan kemana aja Giliran ketemu rajab, syaban ini udah repot Oh uh, ya Allah kodok yang kemarin belum selesai Nah ini kesempatan kita nih Tatkala seorang hamba ingin menjalankan sunnah puasanya datang di bulan yang istimewa Bulan Rajab seperti besok ini Jika dia ingin mengkobok puasanya Tanpa harus dia mengatakan saya niat puasa sunnah bulan Rajab Tidak, tapi niatkan bulan tersebut dijadikan puasa koboknya Maka yang dilaksanakan akan terhitung dapat sunnah puasa di bulan tersebut jadi satu amalan bisa dapat dua pahala. Jadi ini nggak usah pakai tanya lagi nih. Ini di Facebook sudah ada yang tanya di Instagram sudah ada yang tanya. Nah ini sekarang jawabannya di sini. Jika seseorang ingin mengkobok, datangnya di bulan Rajab dan di Sya'ban, jika sudah disampaikan oleh guru-guru kita terdapat puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia Berpuasa di tanggal tersebut Dengan niat qada Puasa bulan ramadhan yang lalu Insyaallah akan mendapatkan Dua pahala qaboknya Dan sunnahnya Yang laki-laki juga begitu Ya, Kita masih dikasih umur panjang Sehat afiah Jalankan ibadah Yang paling penting di bulan tersebut Perbanyak istighfar kepada Allah Diajarkan setiap Abis salat Rabbik warhamni watub 70 kali Baca doa, baca zikir ini Insya Allah Apa yang kita minta kepada Allah Dengan minta ampunnya Dengan diterima taubatnya Pasti akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu apa lagi Doanya Allahumma barik lana fir rajab Wa sya'ban Wa balagna Ramadhan Ya Allah berkahi Saat datangnya bulan Rajab dan datangnya bulan Syaban Dan begitu juga datangnya bulan Ramadan. Maka jika seseorang sudah melewati Daripada datangnya bulan Rajab Maka berkahi Bebenahlah diri Disinilah ni Keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW Kenapa? Nabi SAW mengatakan Rajab Syahrullah Rajab ini adalah bulannya Allah Asyaban As Syahri Syaban ini ada. Adalah abab, bulanku kata Nabi SAW Dan Ramadan adalah bulan umatku. Sebelum bertemu di bulan Ramadan Yang pertama dosa jika kita meminta ampun kepada Allah Sebesar apapun dosa kita datangnya bulan Rajab Dosa kita diampuni oleh Allah saat berjumpa dengan di bulan yang Nabi perbanyak lagi salawat kepada Nabi maka kita makin dikenal oleh Allah bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan datangnya bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah ritual di bulan Ramadan maka di bulan Ramadan tersebut kita dijauhkan dari siksa api neraka dosa kita diampuni dan mendapatkan pandangan rahmah dari Allah dan dipastikan kita akan dimasukkan ke dalam syurga Nya Allah Amin ya Rabbal الفاتحة بالقبول وتم كل سلوك إلى حضرة الرسول بسر الفاتحة.